Jalan ini Akhirnya kita pun harus terpisah Mungkin ini sudah jalanku Kau dan aku tak mungkin bersama Mungkin Kita pun harus terpisah Mungkin ini sudah jalanku Kau dan aku tak mungkin bersama Sudah lupakan saya tentang aku Jika jalan kita memang berbeda Mungkin dirimu bukanlah jeroku, ku udah dapat menjadi yang setia. Sudah lupakan saya tentang lagu, jika jalan kita memang berbeda. Mungkin dirimu bukanlah jeroku. Tak dapat menjadi yang setia. Saja tentang aku, jika dalam. the theme. Akhirnya kita pun harus terpisah